Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News. Kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait astronot Cina Shenzhou 14 menyelesaikan kegiatan ekstra vehikular. Menurut administrasi luar angkasa China, aktivitas ekstra vehikular kedua dari misi Shenzhou 14 dimulai pada 17 September 2022.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 Astronotina Cina Dong 14 telah menyelesaikan kegiatan ekstravehikular mereka atau EVA ungkap Badan Antariksa Cina. Pada pukul 13.35 waktu Beijing, Cai Juzhe membuka pintu kabin airlock Wentian. Dan pada pukul 15.33, baik Cai dan Chen berada di luar. Pasangan itu kembali ke modul lab pada pukul 17.47. Setelah sekitar lima jam menyelesaikan kegiatan ekstravehicular, yang telah menyatakan misi tersebut berhasil sepenuhnya. Selama kegiatan itu, astronot Liu yang berada di dalam modul inti mendukung rekan krunya. Mereka telah menyelesaikan serangkaian tugas termasuk pemasangan pemegangan bantuan ekstravehicular dan rangkaian pompa tambahan dari siklus beban. Mereka juga memverifikasi kemampuan penyelamatan di ekstravehikular. Kegiatan ini telah memeriksa lebih lanjut kemampuan koordinasi astronot dengan lengan mekanik kecil dan memverifikasi kinerja fungsional kabin airlock Wentian dan fasilitas pendukung untuk kegiatan ekstravehikular. Nah, gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan astronot Chang'e 14. Soyuz menutup pintu kabin Airlock setelah menyelesaikan kegiatan ekstravehikular. Nah, sedangkan gambar kedua, ini menunjukkan astronot zenzo 14 Cendong kembali ke modul LED stasiun Luar Angkasa Wentian setelah menyelesaikan kegiatan ekstravehikular. Gambar yang ketiga ini yaitu menunjukkan astronot zenzo 14 Chengdong yang kanan kembali ke modul lab stasiun luar angkasa Wentian setelah menyelesaikan kegiatan extravehicular. Gambar ini juga menunjukkan Zhengzhou 14 Chengdong yang bagian kiri dan Cheng Chengduzhou kembali ke modul lab stasiun luar angkasa Wentian setelah menyelesaikan kegiatan extravehicular. Dan Gambaran terakhir menunjukkan astronot Zenzo 14 C Suze kembali ke modul lab stasiun ruang angkasa Wentian setelah menyelesaikan kegiatan extravehicular. Nah teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait astronot China Zenzo 14 menyelesaikan kegiatan extravehicular pada 17 September 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya